Muhammad, Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi uh, uh, ingin sedikit berbincang dengan Bapak mengenai uh, di saya calon 7. Uh, ada tugas di modul 3.1 tentang keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebijakan seperti Di mana tugas ini sebagai tugas hmm. Ada waktu yang sebentar ya, boleh Baik di mana di sini kami ditugaskan untuk e, menanyakan tentang selama ini pastikan bapak sebagai pemimpin pasti sering ya pak ya e, apa istilahnya e, mendapatkan permasalahan atau apa istilahnya ya e, masalah-masalah problem-problem yang ada di sekolah nah di sini saya sebagai calon e, bupati ingin menggali ingin menggali ingin apa istilahnya mengetahui tentang teknis-teknis Bagaimana cara mau Bapak mengambil presentasi Iya e, baik ya Pak ya Mungkin e, kasus tersebut Ketika Bapak mendapatkan kasus tersebut Bagaimana cara Bapak Mengidentifikasi kasus tersebut Apakah ini termasuk kasus Dilema etika Ataukah e, ini merupakan Apa itu namanya Bujukan orang dari kasus tersebut Kira-kira salah mengidentifikasi, mengidentifikasi, ya, apa Mengidentifikasinya Terima kasih e sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu 5 tentang kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah koreksi sebagai pimpinan ya tentunya di dalam sebuah lembaga itu karena di dalamnya itu ada personalia ada juga kalau di sekolah itu ada siswa dan juga orang-orang siswa yang tentunya eh, pasti ketemu dengan apa yang disebut dengan problem atau masalah atau hambatan dan sebagainya. Adapun mungkin di, kalau diklasifikasi atau dikatakan ada bisa-bisa Uh, yang terjadi menjadi hambatan atau masalah-masalah itu mungkin lebih banyaknya yaitu yang paling agak dikatakanlah dilematis itu yaitu memang yang disebut dengan dilematika ya. Artinya kalau kalau dilema etika itu tidak merujuk kepada aturan atau ketentuan yang baku kalau latar belakangnya ada aturan ketentuan dasar hukum yang jelas itu tidak tidak apa, tidak terlalu sulit karena aturannya sudah ada. Tapi kalau ketika saya disebut dengan dilema etika, itu menyebut kepada etika, oh, attitude, okay. dan atau sikap, dan perilaku lah misalkan itu pertimbangannya. Yeah. Nah mungkin uh, kalau misalkan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan uh, dilema etika itu, uh, tentunya mungkin kalau saya uh, bisa mengklasifikasi etika uh, dilemanya itu terjadi kepada subjeknya. Subjeknya, subjek, subjek yaitu adalah mereka, yeah. siapa yang memiliki dilema etikanya. Mungkin saja subjeknya bisa dulu mungkin saja subjeknya mungkin bisa siswa, mungkin juga si apa dilemanya itu adalah e, yang menjadi subjek adalah orang tua murid. Karena hal-hal ini dalam lembaga pendidikan itu akan muncul e, apa tiga unsur personal, kategori personal yang di dalam lembaga pendidikan yaitu adalah guru sebagai rekan kerja, kemudian juga siswa sebagai audiennya, kemudian juga orang tua murid sebagai e, apa pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di di sekolah. Nah, untuk mengidentifikasi itu beberapa hal misalkan gitu ya mungkin ada yuk setiap hari itu mesti ada walaupun misalkan tidak tidak terlalu apa tidak terlalu dominan lah misalkan untuk diselesaikan dengan cara mengambil keputusan misalkan kalau guru keterkaitannya misalkan dengan masalah e etika dan juga misalkan kepentingan pribadi itu sering misalkan e apa datang atau muncul dan dihadapi oleh saya selaku pimpinan yang tentunya e apa yang melatar belakangi misalkan gitu apa, terhadap kinerja daripada guru itu sendiri, misalkan eh, ada guru yang sakit atau ada yang kepentingan keluarga, ada juga mungkin yang mungkin sebagian kecil bukan lebih kecil lagi, misalkan ada yang memang malas dan sebagainya. Nah itu perlu ada pertimbangan pertimbangan secara etika dipertimbangkan eh, apa eh, kasus tersebut, misalkan ter, yang terjadi kepada guru juga misalkan eh, apa eh, yang disebut dengan dilema etika juga, misalkan dengan eh, murid kenakalan anak-anak misalkan anak-anak itu bagaimana itu muncul misalkan itu kalaupun misalkan dilumpankan kepada guru yang dalam bentuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan bimbingan dan konseling atau BK itu mungkin juga misalkan terjadi misalkan terhadap pimpinannya juga artinya misalkan bagaimana ketika misalkan guru sudah apa mendidik apa melatih membimbing dan sebagainya sering juga misalkan muncul masalah yang ditimbulkan oleh anak dan harus diselesaikan oleh sekolah juga nah, Dan kemudian yang ketiga juga Orang tua murid, bagaimana misalkan Menghadapi orang tua murid, ketika misalkan Ada, katakanlah Mereka menganggapnya diskriminasi Mereka menganggapnya dan sebagainya, itu muncul ke sekolah Yang tentunya memang dilema etika itu Harus misalkan Diselesaikan dengan sebaik-baiknya Agar tidak menja Agar lembaga ini menjadi kondusif Baik itu adalah gurunya Kemudian siswanya juga dengan orang tua murid Akhirnya kegiatan pembelajaran kegiatan pendidikan di sekolah bisa berjalan dengan dengan baik. Jadi identifikasi itu tergantung kepada satu adalah subjeknya dulu, ya. kemudian juga terhadap masalahnya yang dihadapi oleh apa yang bersangkutan. Nah, yang tentunya itulah mungkin yang bisa saya apa eh, katakanlah mungkin pikirkan eh, atau ya. bisa jawab mungkin itulah bisa bisa membantu lagi gitu. ya. Baik tadi kan bapak sudah mengidentifikasi ya pak ya mana ketika ada kasus etika ini ada tujuh ada subjeknya yeah. dan tergantung permasalahannya. Terus eh, bagaimana cara bapak mengambil keputusan terhadap kasus yang misalnya yang sedang bapak alami sekarang misalkan ada kasus. Terus eh, bagaimana cara bapak eh, bagaimana, apa, membedakan apakah dua kepentingan tersebut adalah sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, ketika bapak. Uh, untuk uh, yang disebut dengan apa etika hmm. ini terjadi misalkan saya ambil sekarang contoh ya dalam pada saat ini kebetulan misalkan ada diantaranya uh, guru di sini sebagai personal dan apa memegang tanggung jawab memegang tugas atau ditugaskan ada sebagai guru kelas nah kebetulan pada saat ini beliau itu ada sekarang mengambil apa uh, apa lagi hamil yeah. Nah dimana sekarang kelas 6 juga menghadapi kegiatan-kegiatan keberuntungan pada saat hari ini adalah sedang mengadakan kegiatan PAT. Nah PAT harus jalan dan itu adalah uh, yang apa si ibu bu, apa, wali kelas 6 itu uh, sudah mengajukan cuti, kemarin mengajukan cuti pada hari kemis kalau nggak salah mengajukan cuti untuk cuti melahirkan karena sekarang usianya sudah 9 bulan. Nah untuk mengambil keputusan bagaimana sekarang apakah saya mengizinkan terhadap guru tersebut misalkan itu adalah karena memang itu adalah haknya dan memang secara aturan memang kuat ketika misalkan seorang pegawai berhak mendapatkan cuti hamil dan cuti melahirkan itu adalah berdasarkan aturan nah kemudian misalkannya tugas dan kewajiban sekarang kelas 6 juga tidak bisa dimundurkan tetap harus jalan haknya sebagai guru juga terlayani bisa diterima kemudian kegiatan yang menjadi tugas misalkan si ibu tersebut sekarang dalam kegiatan e, pembelajaran di kelas juga tetap harus jalan nah akhirnya kemudian si guru tersebut kam, e, saya ya sudah mempertimbangkan karena itu adalah haknya hak pribadinya dalam kepegawaian mendapatkan hak tersebut saya berikan haknya dan kemudian untuk kegiatan pembelajaran sebagaimana tugas yang ditugaskan kepada yang guru yang apa yang cuti tersebut kemudian dialihkan saya ditugaskan kepada guru lain agar kegiatan ini tetap berjalan, tetap berjalan. Ya. Jadi mempertimbangkan rasa kemanusiaan terhadap misalkan uh. yang bersangkutan, tetapi tugas eh, apa tugas pokok dan fungsinya saya eh, ambil apa eh, ambil keputusan untuk dialihkan atau dihandle sama guru lain yang eh, kebetulan misalkan eh, mengajar juga di sini. Oke okay. jawaban bapak mungkin eh, dapat lagi atau mungkin langkah-langkah apa sih atau prosedur apa yang biasa bapak lakukan selama ini dalam mengambil Langkah yang pertama pertimbangannya adalah kalau misalkan tidak melalui musyawarah melalui rapat dan sebagainya, biasa sebelum saya mengambil keputusan biasanya saya adalah apa memberikan dulu informasi atau memberikan dulu apa permasalahan kepada teman-teman kerja dulu. Artinya kalau ada masalah ini saya misalkan share dulu atau misalkan beritakan dulu dan bagaimana misalkannya respon dari teman-teman yang lainnya, jadi tidak semata-mata selaku saya selaku pimpinan langsung misalkan saya membuat apa membuat keputusan, tetap misalkan saya akan menghargai, akan menerima masukan e, dari teman-teman e, katakanlah dari rekan-rekan guru dan juga e, dari yang lain bagaimana cara atau membuat sebuah keputusan misalkan yang terbaik. Andai kata memang itu adalah per, diperlukan, misalkan untuk apa dasarnya ada untuk dipertimbangkan sebagai pertimbangannya. Tetapi seandainya misalkan hal tersebut misalkan cukup misalkan untuk dikuasai sebagai oleh saya selaku pimpinan untuk membuat keputusan dan dan dianggap itu adalah menjadi keputusan yang baik dan positif, saya juga akan ambil lah, secara langsung. Tapi eh, pada dasarnya, adapun misalkan hal berbagai masalah yang sifatnya adalah eh, apa kendala atau misalkan problem misalkan di sekolah. Di lembaga ini biasanya saya adalah memberikan dulu e, apa masukan, memberikan informasikan dulu untuk ditanggapi oleh re-rekan supaya adanya misalkan, me, apa menjadi masukan dan untuk dipertimbangkan menjadi sebuah keputusan. Itu apabila memang e, apa e, hal tersebut adalah memang cukup penting. Apabila memang cukup katakanlah misalkan bisa dihandle secara langsung oleh saya, saya akan membuat keputusan secara langsung gitu baik Bapak, dari langkah-langkah sudah sudah jelas ya, Pak ya. Di sini mungkin ada hal-hal yang Bapak anggap efektif ya, ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Efektivitas untuk ya. membuat keputusan itu berdasarkan situasi dan kondisi. Situasi kondisinya situasi dan kondisi tersebut adalah bukan situasi kondisi uh, alam ya, ya, tetapi adalah situ situasi dan kondisi lingkungan ya. ketika misalkan keputusan itu mau diambil. Artinya. Situasinya bagaimana nih misalkan, andai kata misalkan karena tadi disebut dilemanya, dilema etika, ya tentunya dengan personalnya. ya Jadi kalau misalkan situasinya misalkan memungkinkan untuk dibuat keputusan A, atau kondisinya untuk dibuat menjadi keputusan A, nah, maka keputusan A akan, akan, akan diambil. Tetapi misalkan situasi kondisinya tidak memungkinkan, misalkan untuk dibuat menjadi keputusan A, maka mungkin dibuat keputusan menjadi B. Artinya begini. Ketika misalkan sekarang anak misalkan gitu, anak ini sudah sekian bulan tidak masuk, kemudian guru sudah berupaya dan sebagainya dan sebagainya, misalkan mengupayakan agar anak itu tidak uh, tetap masuk karena kami uh, menghindarkan anak itu agar tidak day off, drop out. Nah, akhirnya misalkan gitu mengambil keputusan itu berdasarkan juga atas dasar misalkan kami misalkan mengvisit dulu misalkan ke apa, ke rumah ke orang tuanya. Kemudian juga uh, opa, uh, opa mengambil uh, masukan dari teman-teman dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga keputusan tersebut misalkan gitu. Andai kata misalkan anak ini sudah tidak memungkinkan lagi misalkan untuk masuk lagi. Anak misalkan sudah tidak di, di rumah lagi. Anak misalkan sekarang sudah di mana dan sebagainya kegiatan aktivitas di luar sekolah lagi. Dan dapat diputuskan misalkan anak tersebut misalkan tidak uh, apa mungkin bisa misalkan, masuk. Misalkan, misalkan. Nah akhirnya keputusan yang diambil adalah. Mungkin keputusan berdasarkan situasi dan kondisi tadi, yeah. dipaksa pun misalkan anak tidak, tetap tidak akan masuk. Kemudian dibiarkan misalkan anak akan menjadi beban secara administratif terutama misalkan gitu yeah. eh, apa eh, tercatatnya masih tidak pundi dan seterusnya. Yeah. Ya akhirnya kemudian dengan oh. ya katakanlah dengan dasar-dasar tadi maka ketegasan keputusan itu diambil. Jadi situasi kondisi itulah yang akan menjadi pertimbangan sebuah keputusan itu di, diambil. Oh, okay. e, dari sekian kasus yang sudah Bapak alami ya Pak ya, menurut Bapak ada tantangan tersendiri nggak sih dalam Bapak ketika meng, apa, mengambil keputusan Kalau disebut tantangan yang ya, namanya kasus semuanya tantangan. Ada, Hanya kalau di, di, apa dilihat dari apa dari kriterianya tantangan eh. itu Ya katakanlah alam, tantangan ada yang muda. Atau yang sedang. Kalau misalkan tantangan yang sangat sulit, itu sebenarnya sesulit-sulitnya tantangan tetap misalkan bisa dikomunikasikan, bisa dimusyawarahkan atau misalkan bisa ditindaklanjuti lah misalkan gitu ya. Sehingga misalkan ketika masalah tersebut misalkan sudah men, apa? mencapai titik akhir, sudah tidak bisa diapa, maka keputusan itu adalah keputusan terakhir. Akhirnya artinya misalkan tantangan ini beragam lah gitu. Ada yang dikatakan, "Oh ini marah gampang lah misalkan mudah ya, ya? ya tergantung dari da, dari situasi yeah. dan kondisi di yeah. kemudian kasusnya juga apa kemudian eh, tadi sumber itunya misalkan masalahnya ada di mana mm -hmm. kalau di guru misalkan gitu kalau di murid kalau di orang tua juga yeah. kita itu berbeda. berbeda ya jadi tergantung dari eh, apa dari kasusnya. dari kasusnya apa kemudian yang memiliki kasusnya sasaran kasusnya itu misalkan siapa. apa siapa ya tentunya misalkan tidak bisa diklasifikasikan bahwa tantangan itu semuanya sulit yeah. nggak Tergantung. Uh, kalau tergantung sebenarnya dari, dari orangnya juga kemudian dari apa, kondisinya juga lah gitu. Nah dari sekian kasus yang bapak hadapi, bapak punya jadwal tersendiri sih misalkan kayak tadi kan kasus uh, apa um, siswa yang mau di DPO gitu kan hmm. karena Apakah bapak menjadwalkan nanti hari ini saya mau uh, memberi keputusan, hmm. ataukah atau mungkin ketika bapak menghadapi permasalahan, apakah bapak langsung memberikan keputusan di tempat, atau mungkin harus nanti deh untuk depan saya putusin apa gimana ada perjadwalan ada tertentu ya. gitu, eh e, kalau kasus ya sebenarnya dalam dalam kehidupan ini kasus itu sebenarnya siapapun misalkan tidak ingin memiliki kasus ya. atau masalah atau katakan problem lah gitu permasalahan ya. ya akhir artinya setiap perjalanan setiap pekerjaan itu semuanya ingin mulus ya tapi ketika ada kasus misalkan ada permasalahan kita tidak bisa harus menghindari tetap itu kasus juga harus diselesaikan Nah, ketika misalkan ada kasus, jadi e, permasalahan lah gitu ya. Menjadi problem, atau permasalahan atau hambatan, itu biasanya muncul tidak terduga. Artinya tidak dijadwalkan, oh nih tahun ajaran baru di sini ada ada kasus dan sebagainya. Jadi kasus itu adalah memang munculnya adalah tidak terduga. Siapa misalkan yang memiliki kasus atau siapa yang yang bermasalah kita tidak bisa menentukan. Nah, ketika ada kasus biasanya munculnya itu kalau misalkan kalau kasusnya misalkan permasalahan dari siswa biasanya adalah munculnya dari masukannya adalah laporan dari guru Adanya laporan dari guru Kemudian juga misalkan dari orang tua murid juga misalkan ya itu misalnya dari guru juga Kalau misalkan dari guru biasa juga ada mungkin misalkan dari sharing dari teman-teman guru juga Ada juga memang terlihat langsung misalkan oleh pimpinan Ketika si guru ini misalkan sering setiap hari terlambat masuk kerja eh, masuk sekolah atau misalkan dalam satu minggu itu 2-3 hari misalkan tidak masuk, itu otomatis ter, apa, terpantau langsung oleh pimpinan. Nah, jadi e, apa untuk menyelesaikan kasus itu, jadi kalau misalkan dalam pembinaan, katakanlah misalkan di segini bekerja, guru itu dapat terlihat oleh agenda kegiatannya adalah oleh e, monitoring kegiatannya adalah sehari-hari oleh pimpinan. Jadi misalkan kalau secara langsung misalkan mengagendakan kegiatan untuk pembinaan karena tugasnya adalah membina, mengawasi dan sebagainya, pembina itu bisa terlihat langsung sehari-hari. Nah, ketika misalkan untuk memberikan pembinaan, memberikan solusi teknis dan sebagainya, misalkan hmm. itu, itu mungkin misalkan kalau guru kita sudah punya agenda jadwal kegiatan rapat, yeah. jadi rapat di sekolah. Nah, rapat di sekolah itu biasanya diisi dengan eh, apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya satu adalah manajemen hmm. Yang kedua adalah masalah disiplin. Yang ketiga, misalkan masalah apa hal-hal, e, misalkan tunggakan pekerjaan yang belum selesai, yang artinya misalkan mengenai kepegawaian dan sebagainya. Dan juga, yang sekarang lagi rame-rame yaitu adalah mengakhiri bawah, memori dari pemerintah, informasi kebijakan dari pemerintah, dan sebagainya tentang belajar ID dan sebagainya. Yeah, yeah. Itulah, misalkan, yang harus misalkan gitu diagendakan rutin, misalkan oleh pimpinan terhadap e, guru. Jadi, kalau jadwal rutin, misalkan untuk pembinaan itu bisa saja ada. Kami mengagendakan satu bulan rutin sekali adalah untuk rapat sekolah. Yeah. Kalaupun misalkan yang kesehariannya kita sambil ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, sharing tentang misalkan hal-hal yang belum diketahui oleh guru. Okay. Ya. Nah, jadi eh, kalau misalkan sasarannya siswa atau misalkan orang tua murid itu biasanya berdasarkan informasi atau laporan dari guru yang masuk dari sini dari pengambilan keputusan, ada hal-hal yang mempermudah Bapak, sih, ketika pengambilan keputusan, sih? Apa -apa yang yang bisa mempermudah Bapak ketika pengambilan keputusan, Sebuah keputusan itu bisa diambil otoritas pengambil keputusan itu ada di pimpinan. Ya. Beda kalau misalkan, kalau sebuah lembaga dipimpin oleh seorang ketua, maaf saya, misalkan saya ngeplastik dulu ya. Yeah. Kalau sebuah lembaga dipimpin oleh seorang ketua, keputusan itu berdasarkan adalah kolektif kolegial, artinya berdasarkan musyawarah. Jadi ketika misalkan ketua MPR, ketua DPR membuat keputusan menjadi sebuah keputusan, membuat tap dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab bersama. Artinya adalah semua ikut hadir untuk membuat keputusan itu. Tetapi seorang kepala, yang namanya ada pimpinan, dipimpin oleh seorang kepala. Di sana ada kelebihannya adalah seorang pimpinan bisa membuat keputusan secara pribadi, tanpa musyawarah. Tapi saya menerapkan, itu juga misalkan otoritas bisa membuat keputusan adanya di pimpinan, tapi saya e, membuat keputusan itu tetap berdasarkan agar dasar musyawarah. Mempakat untuk, e, musyawarah untuk mempakar. Walaupun nanti keputusannya saya yang memutuskan. Artinya tetap saya menghargai setiap ada masalah, tetap saya tanya dulu kepada rekan-rekan guru, kemudian kepada e, apa e, orang tua murid, sebagian walaupun tidak semuanya, untuk memberikan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan supaya menjadi keputusan yang terbaik. Nah, jadi hal-hal misalkan, apa yang paling mendukung, yaitu itu diantaranya adalah pendapat atau masukan dari orang lain, baik itu dalam orang tua masyarakat atau guru sekalipun, untuk menjadikan berdiri, bahan berdiri. pertimbangan. Oke. Sehingga kebutuhan tersebut Oke. dapat berdiri, diperkecil berdiri. mengenai yang disebut mungkin ketidaksesuaian, ya. ketidakcocokan atau ketidaktepatan ya. antara ya. keputusan ya. Uh, yang diambil untuk uh, apa untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang dihadapi. Iya, baik, Bapak Mungkin uh, dari hal dari semua yang Bapak sampaikan ya, ya, sangat jelas, ya. sangat terpapar ya. nyata. Pelajaran apa sih yang bisa Bapak petik gitu ketika pengalaman keputus apa pengalaman Bapak dari ketika mengambil keputusan? Ini. Sebuah keputusan yang diambil secara cermat, diambil secara berdasarkan alar logika. Misalkan seorang mengambil keputusan tadi basicnya itu adalah yang pertama adalah apa melihat di latar belakang latar belakangnya, permasalahannya apa, kemudian siapa yang bermasalahnya atau masalahnya apa dulu jadi identifikasi itulah misalkan yang akan menjadi latar belakang apa mencari atau membuat sebuah keputusan sehingga keputusan itu misalkan tidak menjadi enak menjadi sebuah keputusan karena pertimbangannya sudah mahal ya artinya misalkan keputusan tersebut tidak disalahkan karena memang jadi kematangan untuk membuat keputusan itu sudah didukung dengan faktor-faktor misalkan yang mendukung untuk membuat keputusan artinya misalkan apa eh, apa pengalaman yang diambil ketika mengambil keputusan artinya si pengalaman tersebut bisa berjalan katakan keputusan itu berjalan dengan lancar tanpa adanya misalkan apa penolakan, tanpa adanya misalkan gitu sanggahan karena semuanya itulah kebelakang ke tadi Coba saya kasih masukan ini bagaimana kalau gini ini bagaimana nah, sehingga itu dirangkum menjadi sebuah keputusan misalkan eh, apa eh, yang yang terbaik. Jadi artinya yang disebut dengan mengambil keputusan dalam dilema etika itu tetap mempertimbangkan yaitu adalah oh. latar belakang berutangnya latar belakangnya ya, ya. satu latar belakangnya yang ya, maksud latar belakang masalahnya iya. yang kedua siapa atau subjeknya tadi subjeknya itu, tadi, ya? iya. tadi. Iya. ketika misalkan sekarang subjeknya guru diterapkan untuk murid tidak akan iya. bisa tidak akan bisa itu tidak, iya. tidak akan apa, tidak akan sesuai, sesuai. Iya. apalagi misalkan sekarang nah, antara misalkan orang tua murid contoh kemarin itu, mm -hmm. ada orang tua murid yang e, mengusulkan Pak Bu, gimana misalkan kalau murid-murid uh, dari kelas 1 sampai kelas enam mengumpulkan uang, yeah. uang tersebut nanti digunakan untuk maaf itu menengok misalkan si <laughs> ayam sakit, yeah, yeah. nah saya misalkan tidak tidak merespon itu kan hal yang seorang apa seorang katakanlah uh, orang murid hmm. tetapi berdasarkan misalkan pertimbangan saya bagaimana implikasi ketika kami mengumpulkan uang, yeah. karena dasarnya itu dikhawatirkan A, B dan C nya nanti kedepannya dulu. seperti ya. apa nantinya, nanti apakah tidak akan jadi masalah? Nah, nah. Yeah. Nah itu akhirnya keputusannya adalah tidak meminta, ya, ya. tidak menunggu uang kepada murid. Nah itu dan akhirnya sekarang sudah beres, gak ada, gak ada masalah dan diterima semuanya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, itulah misalkan hal-hal eh, yang bisa, nah, bisa, katakanlah bisa saya hadapi ketika keputusan itu adalah diambil, maka itu adalah menjadi eh, sebuah tanggung jawab dan juga memang sebuah keputusan yang harus dilaksanakan. Baik, aduh Bapak ini jelas sekali ya Saya jadi nambah pengalaman ini, juga mudah, Nanti buat kedepannya ya, Mudah-mudahan ya. Dengan apa berbincang dengan Bapak seperti ya. ini Suatu masukan ya. Mudah-mudahan uh, ya, Suatu ilmu baru ya Memang suatu ilmu baru Ini buat saya nanti kedepannya Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikannya nanti ya, kalau ya. Allah, Jadi dari pengalaman ya. Jadi hal-hal tersebut juga memang ya. saya juga Memang itu sambil berjenjang dengan pengalaman Sekian tahun uh, berorganisasi ya. Jadi landasan dasarnya misalkan mengambil keputusan itu ada di pimpinan sebenarnya Kalaupun misalkan kita di dalam keluarga ada pimpinan Ya, ya setidaknya misalkan mengambil keputusan itu Bukan apa formal itu Formalnya hanya di sebuah lembaga sebenarnya Paling kecil adalah membuat keputusan itu dalam diri sendiri Jadi ketika diri kita sendiri akan membuat keputusan untuk diri kita sendiri Tetap mempertimbangkannya adalah ini apa masalahnya Latar belakangnya apa Ketika diputuskan itu, ini akan munculnya kebaikan atau kejelekan Itu adalah menjadi keputusan finali pribadi Jadi hal yang terkecil untuk membuat keputusan adalah keputusan pribadi Nanti kalau misalkan berjenjang misalkan ke keluarga juga sama jadi, sebagai kepala keluarga, seorang bapak misalkan juga sama, masukan di anak gini, dari ibunya gini, dari orang tua, mertua gini-gini, dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi keputusan, misalkan, dalam dari sebuah keluarga. Keputusan kepala di juga sama, kepala sekolah juga sama, bahkan mungkin presiden juga, gitu ya. Sekalipun membuat keputusan, tetap misalkan berargumen kepada pertimbangannya dalam masukan atau e, apa hal-hal, misalkan, e, apa yang menjadi pertimbangan gitu, ya. untuk dijadikan sebuah keputusan itu mungkin eh, sebagai contohnya ya gitu kalau secara eh, apa secara logika di dalam kehidupan mengambil keputusan itu seperti itu. Jadi pada dasarnya semua permasalahan itu pasti ada. Pasti ada. Dan, dilema ya itu. dilema. Dan harus diputuskan walaupun keputusannya itu adalah minimalisir adalah eh, keputusannya yang yang yang hasilnya negatif. Ya. Jadi lebih baik misalkan pertimbangan yang banyak positifnya, kalaupun tidak 100% positif tetap ada hambatan atau ada Masih, kekurangan. Iya, gitu. eh, ya, bapak terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ya. e, Pembicaraan kita hari ini, bapak diberikan kemudahan juga amin, dalam mengerjakan sekolah amin, amin. ini. Mudah-mudahan e, saya juga minta doanya pak. Semoga ya, amin, amin. amin. Dimudahkan juga dalam ya. mengerjakan tugas. Mudah-mudahan cepat selesai -sel -sel. ya. dan juga tidak ada hambatan. Amin amin amin. Dan amin, amin. ke depan misalkan karena masalah apa masalah masalah waktu dan juga ke depan masih panjang mudah-mudahan apa cita-cita cekat bisa selesai. Amin ya, terima kasih ya, sama, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ini saya ada tugas dari program itu untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan sekolah saya bisa sejak hmm. e, di mana di sini tugasnya yaitu nanti saya akan menanyakan Bapak tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di ini adalah tugas Demonstrasi sangat kontekstual ya. Eh baik. Mungkin semenjak Bapak menjabat di sini sebagai kepala banyak sekali permasalahan-permasalahan ke Ya, kurang sedikitnya pasti banyak juga yang bikin bapak dilema Nah di sini yang ini saya tanyakan kepada bapak bagaimana cara bapak meng, apa namanya, mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus yang sering bapak hadapi itu akan masuk kasus etika, etika e, dalam ETKA atau hmm. masuk ke bencakan? Hmm. Terima kasih, Bu Mimas. Sebelumnya ya. e, Uh, kalau masalah yang ditanyakan Bumi, dalam mengidentifikasi, mengidentifikasi masalah ya tentu ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau saya pikir, hal uh, yang perlu di, uh, apa, diidentifikasi tergantung pada subjeknya siapa, dulu ya latar belakangnya bagaimana. Uh, ya, dua itu mungkin bisa jadi patokan buat saya, biar uh, dalam. untuk kasus di mana ada yang mungkin ada yang bertemu dengan kasus benar lawan benar ya pak ya dari dalam yang menyamakan dengan dinamika tersebut terus eh, bagaimana cara bapak atau mungkin membedakan antara benar dan benar salah salah lawan benar bagaimana uh, menurut saya berdasarkan ber, ber, berdasarkan pengalaman, pengalaman yang saya alami bahwa setiap kasus itu memang ada karakternya masing-masing ya, ya. Uh, Tadi dikatakan bahwa memang lawan-lawan menang, lawan, lawan, lawan, benar, lawan benar. benar Nah, buat saya tergantung eh, apa? Tergantung dari pemimpin kita. Hmm. Kita harus menghadapinya eh, secara bijaksana mungkin hmm. eh, agar kasus-kasus eh, yang kita hadapi itu bisa eh, di di sikapi dengan baik. Sehingga tetap buat saya adalah yang paling utama, eh, utamakan adalah bermusyawarah, selalu bermusawarah, Kita <tuk> ya, akan ya, ya, dalam tanda kutip, adalah selalu berkomunikasi". Sebab uh, setiap permasalahan, kalau kita uh, hanya berpikir sendiri, kemungkinan uh, untuk ngeinginnya bisa. Yeah. Kalau bermusyawarah uh, dengan kekak Atau prosedur seperti apa yang bapak ambil ketika bapak mengambil keputusan? Uh, Langkah-langkahnya seperti saya sudah katakan, uh, identifikasi dulu apa yang jadi masalah itu, dianalisis satu-satu, sehingga kita uh, dalam mengambil keputusannya tidak uh, salah. Yeah. Dan saya pikir kalau, karena sekolah ini adalah suatu lembaga bukan uh, diri pribadi sehingga kita juga mesti menerima pendapat-pendapat dari orang selain kita. Ya, kalau misalnya berarti guru, -guru sebagai rekan e, kerja kita, bukan bawahan kita. Menurut saya itu guru bukan bawahan, tapi rekan kerja kita yang bisa menjadi e, penyempurna kegiatan kegiatan, kegiatan e, pelajar belajar di sekolah. Sehingga tetap e, setelah analisis dan identifikasi itu kita selalu e, berkembang suatu keputusan bisa uh, didasarkan pada kebaikan-kebaikan, uh, hmm. tidak otoriter uh, mengambil keputusan. Men musyawaran, musyawaran. Musyawaran. Baik. Baik. Uh, dari tadi langkah-langkah yang sudah bapak jelaskan, kira-kira hal apa saja sih yang menurut bapak efektif dalam pengambilan keputusan? Uh, efektivitas pengambilan keputusan. itu yang banyak. Sebab setiap orang punya pemikiran masing-masing. Tetapi kalau kita hadapi dengan bijaksana uh, dan uh, dengan musyawarah, Insya Allah uh, tidak terlalu banyak masalah. Nah, ya, menghadapinya Menghadapinya. Berarti intinya segala permasalahan itu harus dimusyawarahkan dulu ketika Betul. akan mengambil keputusan. Terus e, ini kira-kira menurut bapak nih. Dari tadi kan banyak sekali masukan-masukan e, ya. Dari ada hal apa saja yang membuat apa ada tantangan tertentu nggak membuat bapak ketika bapak mengambil keputusan? Nah, itu jadi setiap uh, langkah itu setiap langkah setiap keputusan mungkin kita akan menemui tantangan. Yeah. Ada tantangannya. Uh, salah satunya adalah keanekaragaman gagasan itu adalah suatu tantangan buat saya. Karena yeah. uh, keputusan harus menjadi bulat dikarenakan kita mengumpulkan keanekaragaman pendapat kita. Nah, sehingga uh, kita uh, sejak sana mungkin up, mana yang pendapat yang paling baik mana langkah yang paling efektif mana uh, uh, apa, uh, langkah yang paling efisien untuk memajukan uh, lembaga kita terus maju ke depan nah itu kemungkinan bisa dipahami oleh guru-guru sebab uh, apa, langkah yang Jadi Bapak napa ketika membuat keputusan lain. Di sini misalkan Bapak tadi kan menjelaskan tentang keputusan-keputusan. Bapak punya jadwal tersendiri nggak sih untuk menentukan keputusan tersebut atau mungkin ketika Bapak ingin memutuskan sesuatu itu apa terjadwal Apakah langsung ketika hal ketika permasalahan itu muncul Bapak langsung memberikan keputusan atau mungkin mempunyai jadwal yang tertentu? Ada beberapa uh, jadwal yang saya buat terutama kalau menyangkut uh, ke nah karena guru juga uh, butuh uh, sharing saya juga butuh uh, apa, masukan dari guru maka saya buat jadwal agar tidak bentrok dengan kegiatan guru itu sendiri bisa kelas satu punya jadwal sendiri di hari di hari senin di minggu pertama guru kelas dua juga uh, punya jadwal di, di minggu kedua di hari selanjutnya gitu, gitu, gitu yeah. jadi gitulah jadi untuk uh, jadwal seperti si atau yang apa langkah-langkah saya yeah. ya untuk insyaallah ada jadwalnya. Mm -hmm. tapi yang incidental juga yeah. seperti contoh kalau menyangkut murid, saya ingin uh, murid itu uh, masalahnya diselesaikan di hari itu juga oleh guru-guru uh, yang berturutan, sehingga tidak membawa permasalahan ke rumah. Iya, yeah. karena akan berlarut-larut ya pak ya. Betul. Jangan Kita betul. akan berurusan dengan orang tua <laughs> murid, akan lebih sulit lagi. Iya. Yeah. Uh, terus. Faktor-faktor apa sih yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Uh, salah satunya adalah uh, kerjasama yang baik dengan guru. Hmm. Uh, guru adalah faktor keberhasilan langkah-langkah uh, kita. Hmm. Uh, tidak ada guru misalnya, uh, mungkin tidak akan berjalan program kita. Tapi uh, tidak ada kepala sekolah juga mungkin akan terpicat hmm. uh, hmm. langkah kita di sekolah, sehingga hmm. Saya adalah faktor penentu keberhasilan adalah guru dan aturan-aturan uh, yang sudah kita sepakati untuk melangkah ke depan uh, untuk kemajuan terus. Iya, jadi uh, intinya permasalahan atau pengambilan keputusan itu harus semua pihak itu bekerja sama. dengan baik. Iya, nah, nah dari sini Bapak kita sudah ngobrol tadi ya, mau cerita langkah-langkah, baik itu tantangannya, mm -hmm. ada manfaatnya. Mm -hmm. Nah di sini. Kira-kira hasil dari uh, yang Bapak sampaikan tadi Ada yang bisa dipertinya sih Pak? Uh, tentu ada Masalah satunya yang, uh, yang saya pakai dari dulu-dulu uh, Suatu relasi yang baik itu karena kita menjaga komunikasi juga hmm. Jadi saya berharap uh, dengan adanya <kuh> kegiatan ini uh, Tolonglah jaga komunikasi agar kita selalu uh, ber perkegiatan uh, itu terjaga kohesiitas di sekolah uh, silaturahim dengan guru itu karena salah satunya adalah kita selalu menjaga komunikasi dalam bahasa agama adalah menjaga silaturahim. Iya. Itulah yang bisa saya petik dari apa beberapa hal yang saya alami mm. baik secara pribadi di rumah ataupun di sekolah. Alhamdulillah bapak mungkin uh, untuk tugas kali ini saya sudah Ehm, menyampaikannya kepada nah. Bapak dan saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktunya mudah-mudahan dengan berbincangan dengan Bapak ini bisa ehm, lebih apa lagi ya lebih mendapatkan lagi penerangan buat saya pribadi amin, amin. dan bisa menyelesaikan tugas dengan Bapak yang amin, doanya mudah-mudahan ya. Gitu ya amin amin selalu berdoa biar kegiatan ini menjadi um, uh, apa Kebaikan kita bersama, Amin. bukan hanya buat kami, tapi buat rekan yang lain.